Hello everyone and welcome back to my channel. Hari ini seperti yang udah aku janjiin, aku bakal kerjain weaving kit. Dan ini video lumayan panjang sekitar 12 menit karena ini aku bikin dan footage awalnya itu sekitar 4 5 jam. Jadi untuk bikin itu menjadi sekitar 5 7 menit tuh Impossible banget. Ini speednya ada yang diperkecil sampai 9.000 kali. Jadi, kalau misalnya tangannya cepet banget, tolong dimaklumin. <laughs> karena nggak bisa dia apain lagi. Dan ini harus pakai voice over karena dipercepetinnya udah kecepatan banget, sampai di Premiere Pro itu udah suaranya langsung hilang sendiri tanpa kita pencet apa-apa lagi jadi kita aja langsung mulai and sekarang itu aku lagi <laughs> aduh ngeliatnya jadi lucu lagi pisahin benangnya satu-satu karena kita dapat tiga benang hitam itu lagi lepasin yang pertama dan di ujungnya itu rada fried gitu loh jadi kalau bisa jangan terlalu bikin terlalu ke ujung. By the way ini bukan tutorial karena aku ini pertama kali nge weave jadi jangan diambil dalam-dalam banget. Cuman jadi referensi dan buat ketawa aja. Oke okay, jadi itu adalah tali putih tapi bukan yang buat nge wave semicolonnya tapi itu buat bikin framenya. dan mulai dari Sini, aku sebenarnya agak stress, sih. Soalnya, ngelepasin benangnya aja itu dari semuanya itu kayak 30 menit sendiri, because I'm not good with sesuatu yang diikat-ikat. And ya, yeah, sekarang itu baru sampai yang kedua, and then we still have the third one and also the white one. I think, oh, I so smart, I figured out the first one already, the white one. So we only have the black one left. And at this point, I'm not sure like how many that they give us. So I just like make sure that itu cuman tinggal satu lagi, ya. Yeah, and as you can see my hands, kita ada yang hitam tiga, ada satu yang putih dan satu ikatannya. Jadi, yang hitam-hitam ada garis-garis itu papan buat ngerjainnya. Dan, kita sekarang mulai. Di sini aku langsung lepasin tali framenya. Itu di instruction yang nomor satu itu disuruh buat diiketin ke break, ke framenya. Jadi, di selang-selingin, pokoknya zigzag into the frame, and then ini sebenernya agak tricky juga karena kalau misalnya dilihat ada gigi-giginya, and kalau nggak teliti bisa salah masukin ke giginya gitu, nah, that tahapan, and then ya yeah, pokoknya di. Masukin terus sampai ke dalam, dan kalau misalnya udah sampai di ujung, itu nanti dibalikin ke belakangnya, terus diikat. Tapi di disini sebenarnya aku agak bingung diikatnya itu kemana, karena kalau dilihat habis ini, aku ada nonton video yang mereka bikin udah selesai gitu. Mereka, cara ngikutnya beda. And I'll post the link of the tutorial, the proper tutorial, on my description box below. If you wanna see yang lebih dipercaya daripada aku. Because I actually cannot trust myself with this also. Jadi, do not take this as a tutorial, tapi sebagai seseorang yang mencoba dan main berhasil. I'm not calling this like a failure karena masih berbentuk, even do nggak sesuai sama ekspektasinya. At this point, I really don't know what to do karena aku nggak pernah gini-ginian. And dari instruksinya cuma disuruh masuk keluar, masuk keluar. Kayak waktu zaman SD, waktu disuruh bikin ketupat gitu loh. Tapi Ya, yeah, you can see me trying over here and ngira kalau misal salah masuk gitu. And ya. Yeah. Terus ini udah lanjutin sampai ke garis bawah semikolonnya. Dan itu kalau misal di bukunya ada instruction kayak yang mana yang dikerjain dulu, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lima and so on sampai dia selesai. But, yang aku sayangin banget di sana tuh nggak ada instruction gimana cara ganti benang dari hitam ke putih, karena di situ instructionnya habis dari yang pertama, and then kedua, terus yang putih itu ketiga, and then baru bahas hitam lagi, and then putih lagi gitu gitu, tapi nggak dijelasin cara gonta-ganti benangnya sehingga aku mulai ngasal lanjut lagi oke jadi part yang pertama ini udah hampir selesai ini udah pindah ke yang kedua yaitu yang putih dan di sini kalau dilihat aku ngasal itu aku ikat lagi tapi kalau misalnya nanti dilihat di yang seterus-terus ya itu ada cara-cara yang lebih ngasal lagi ini masih lebih proper tapi agak ribet and I'm not sure if it's supposed to be di apa sih? di gitu or ada cara lain yang lebih sesuai if you know anything, tolong di drop karena aku masih ada satu weaving kit lagi yang belum dikerjain maybe bisa jadi patokan and then for this part i just do the inwards kalau misalnya di instructionnya itu ada yang vertikal sama horizontal ini kayaknya yang vertikal jadi di hampir mirip cara mirip-mirip juga cuman buat di beberapa bagian nanti ada yang perlu kayak dibelokin langsung ke atasnya karena harus ngikutin bentuk semicolonnya And that's just what I did. And di sini agak tricky, sore, kalau misalnya agak baca instruction nya Dan aku ada bolak-balik salah berapa kali. And as you can see, itu benangnya salah masuk, jadi ya harus diminta sedikit ya. Yeah. And sebenernya, kalau misalnya di gambarnya itu agak berantakan, tapi ya mungkin memang harusnya berantakan. And ya. Yeah itu dikerjain sampai nah, sampai sini masih sesuai sama apa yang di dan gak ada masalah apa-apa ketika dilihat tapi mulai dari sini ini bisa karena aku awalnya kira di otakku kayak kok bisa tanpa black harus nyentuh ke putihnya and then it's going to be a unit and stuff like that and then I end up like cross-stitching it into the white and dari situlah kesalahan-kesalahan dimulai tapi saat itu aku gak nyadar karena I thought like oh that must be what they mean on the picture karena aku juga lupa bentuk gambaran gimana karena ini udah kayak beberapa jam. Mungkin ini setelah satu jam pertama aku lupa atau satu setengah jam pokoknya I thought harusnya tuh di ituin And then we're moving to the third part I think ya. Yeah itu ujungnya diikat, biar benangnya yang kemana-mana mana dan itu salah satu suggestion yang dikasih sama video yang aku nonton dan lanjut terus, di, ya kalau misalnya ada macet when I'm recording this, ini kayak macet-macet karena itu di bagian yang dikerjain apa, dicepetin 9.000 kali <laughs> saking kelawan, and then ya, yeah, I did the white part again. Dan kesalahan di sini, it is supposed to be kayak for three tiga baris gitu yang putihnya. and then karena aku kira kayak nggak sesuai sama kotak di guide-nya yang di belakang yang di papan itu, aku nambahin satu garis and jadinya nggak sinkron gitu. Persi ke yang Oke, jadi aku bikin ini sampai sekitar jam satu pagi and saya why aku perlu nonton. Dan kalau lihat di sini itu benangnya habis yang hitam satu. Jadi perlu dikunci dan di sini pun aku nggak tahu caranya lagi gimana. Jadi kalau kalian lihat di sini aku ikat tali yang kedua sama tali yang pertama, berarti tali yang di kanan sama yang di kiri. Karena tadi pas pertama kerjain yang bawah, yang kanan itu satu benang, yang kiri itu hitamnya satu benang. Terus, ya yeah, jadi diikat. And I don't know if it's like the proper way of doing that, but I feel like that works for me and then di ujung yang putih yang di terakhir dikerjain itu pas habis selesai filming itu copot iketannya and aku selipin kayak ke belakangnya gitu tapi gak terlalu kelihatan karena ketutupan sama benang yang hitam and itu gak jatuh jadi yaudah aku biarin aja Oke, okay, jadi ini udah di bagian yang terakhir, which is tinggal yang hitam. And kita kerjanya sama kayak yang di bawah, but according to the instruction itu kayak harusnya dimulai dari pakai apa benang baru lagi, but I didn't. Aku cuma lanjutin terus, and itu adalah hasil susahnya. Dan... yang paling membingungkan adalah... Gimana cara lepasinnya? <laughs> Jadi, sebenernya di instruction-nya itu nggak ada cara ngelepasinnya. Jadi... FYI... Aku gunting semua, dan... Aku bikin kayak ujungnya kayak yang ada di... Karpet-karpet gitu ujungnya. Jadi bulu-bulu gitu, terus aku iketin di bawah-bawahnya tuh yang agak karena digunting jadi ronggar terus aku ikat iketin bawahnya biar nggak copot karena kalau copot kan agak sayang gitu ya udah kerjain 3 jam, 4 jam nggak tahu berapa jam pokoknya itu terus copot itu itu bisa dilihat itu longgar di bawahnya karena otomatis kalau misalnya digunting kan semuanya bisa turun ke bawah jadi habis diikat mati itu dipastikan lagi kalau misalnya udah kencang terus habis itu digunting bawahnya biar gak terlalu panjang sisanya di bawahnya dan ya pastin aja itu kayak semuanya udah kencang dan sesuai bentuknya sama yang kita mau dan itulah hasilnya dari ngasal-ngasal tapi jadi itu, itu, itu rambutku agak ganggu sih tapi Ya, kurang lebih begitu, yang penting jadi, dan masih ada bentuknya, jadi nggak komplain. Thank you guys for watching this video, and if you like this kind of video, don't forget to comment down below and also like this video. And if you wanna see more contents from me, don't forget to subscribe to my channel, and see you next time! <laughs>